tuh kan kalau melihat orang ulang tahun tuh kayak apa ya kayak melihat membanjir badan tuh nah kalau di Indonesia tuh ini yang ulang tahun tuh itulah apa boros banget tuh nama? kalau ada kawannya ulang tahun tuh di bisa sahinyok loh dihabutnya banyu dihabutnya gelapung dihabutnya telur itu kan bahaya sama tau kamu jadi bakwan <laughs> Tuh, aku tuh begini, sih, melihat. Wah, tuh. Jadi, tuh, halnya, aku tuh ada kayak yang di film-film yang kayak ada peta peta itu hata, yang larut-larut kan. hmm. Jadi tuh, tuh, tuh. Yang botol-botol ada kertas. bau <tuk> bau tua bau pakai yang anu bang yang kayak apa tanya. ini tak hmm, eh. nah, balik <tuk> balik Eh, Astaga. Bau. Eh, manu, ini ini Kayak peta, peta ini. Peta-peta. Ini nah. ini. Oh ini kayu jalan, jalan di sini mana, ini? eh ada tanda tangannya juga lah. Ini e nah. Berarti resmi datang bupati biasa ini. Ini ini ya, apa? Ini ini pohon di situ nah. Ini makirnya jembatan lo. Sini gua Jembatan, <tis> Jar. Apa? Kertas. Iya, <tis> iya, iya, iya. Bagus <tis> dong guntingnya. Ini kan. Nih jembatan yang nah di situ. Tujuannya oh, nih. Hei, ini kita cari ini. Langsung kita cari ke ini. Ayo. Ada tanda X ada di sini, Bro? Nah. Eh, salah. Mana? Mana Ini ini Bang Dan <tis> nah. Hah? X-nya pendek kentang. Mas, enteng masuk Hai, aku lah eh kita mau ganti baju dulu ini eh bisa hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Thank you. Oh ini? Seleset, sederah! Hey. Eh! Eh! Seleset, sederah! Eh! Eh! Wey! Kecangan! Luruh dulu dulu dulu dulu dulu! Luruh dulu dulu dulu! Jadi kita tuh harus mulai strategi dulu. Ini pasti ada banyak perintangan aku tahu. iya? Dari kumatik lo. Iya? Jadi banyak perintangan tahu tahu aku. kita harus ambil dulu. Mana pertanyaan? Jadi kita harus atur dulu Hebat, ya, hebat Masih kita di bawahnya Lalu sepatu itu nah Wah